nya mancing hari ini adalah mancing ikan gabus atau kocolan atau apa ya. Ya semacam itu ya predator itu. Kutuk, kutuk ya, kutuk gitu. ini. Dulu saya pernah mancing di sini dapat 2 ekor goa. Kecuali hari ini coba-coba dapat lebih banyak. Oke. Itu keserawannya. Malam pacik. tinggal apa mancing deh kan. sikat tuh sikat tuh sikat tuh sikat oh, oh, oh, oh, oh, jeruk banget tuh, oh iyo, oh, uset, malah sauto ini, us, oh, oh gede, umpan dua cangkrek, ugh oh, gede, uh oh, mantap sekali, ini yang namanya ikan tuman mas ya ikan tuman Ya itu, ini yes. bukan kocoran lagi ini. ini Udah enak-enaknya Cari korban selanjutnya Mas. Korban PHP per. gede, gede. Santai-santai Mas, santai-santai, santai-santai, santai-santai. Ato... sendal see. Wah, wow, oh, ya, ucol, mana ya? mas mana, mana, ucol, kenai, kok, nyantai aja, aja, diget aja, banter, banter, mas kalem-kalem Mantap, kalem, kesehatan, kalem. Kalem. nyantong mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, guys mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mau <laughs> <laughs> jagat, ini mau Akhirnya, yeah, rasanya, bisa rasanya akhirnya bisa strike lorong eh, emang oh, itu. siji so. oh oh, setrek berarti. <lottery> iyo, iyo, iyo, kayaknya ada di sini. Oh, kan eh wong nih wong nih wooo mantep jiwa wihihi angkat langsung mas mantep jiwa mantep jiwa ya Allah mantep jiwa ya Allah oh, kan, jiwa mantep jiwa ibaratnya orang ini lugu. mancing ulah ulah ini kan gue buka gue masalah ya Alhamdulillah Iyawah. Alhamdulillah eh lagi kok Mas. eh, eh, Hah? Loh lo lo lo lo lo lo. Kok digoyang iki lho. Trans ora yo. Oh. oh. plamo uh, uh. oh. Eh, plamo gedhe. Eh, orang-orang tuh? udah kita kok. Oh, oh, ayo ya, ya, ya, ya. <laughs> Awas, awas Sama Aduh. Duh, ayo, Budeng, gandul kare. Aduh, menangis saya jadinya. malah lepas, ukuran. Iyo. Mas anu gugup dia. Karena udah tahun nggak strike dia, dinek gugup. Ini pakai umpanan nanti yang ini. ini yang udah. Dapat dua kali atau kali Lepas dua kali, narik satu. Kali, narik satu. Lagi. Mana -mana. Harus nyampe ke sana. Sarang jendesu. Wah, sip. banyak Oh tuh <tun> wah kena pas. Servo Oh ini. Astu perut kutu dinding kau mau gini. Kenal kau kenal lagi, Mas. Ini amber model ini, Mas. Awas, hati-hati munculnya -hati. nih, awas. Slow, slow, slow, slow. Slow, slow, mas, mas. slow. Alhamdulillah yang lepas agennya dapat lagi, Mas. Yang hilang setelah ditukar sebenarnya hu. Usah lagi, mana dapat nyamun terus masih. Wah cipak cipok terposony batal ginggo. Lanjut, lanjut. Sampai kualan loh, sampe nanti narenya dibantu mas Julian itu. Saya di sana. Lebarkan lagi. Uh, lemparan ke Ukraina. Oh. Wah di mata kayak mah, ganota ay. iya, oh, jangan kayak digondoli wahyu ini ini di uh. atas <tuh> ini lagi penampakan opo. Ini lihat Mas. kok malah lagi Mas. Walah lah kok kebak wu, kok bode wu <Syikistik> alhamdulillah ya, toh selanjutkan tuh pokokmu tuh kebak tenanmu deh kita lempar lagi sedulurku kita tuh targetnya harus manjik ikan usul senang tukot ya ini tuh pelorok tuh sama-sama mas Loro. Ambil main cangrek dulu kayaknya jangkretnya di mas uh yo, usol, uh, uh, uh, uh, uh uset, pasang jangkret terlalu malas yang mangan bambane. Salto di depan petaga mas eh, jadi membuat can, <laughs> membuat kikrik dia. <nih. laughs> nya itu di depan itu Kita banyak Kita bongkar saya jadi Kita enak kalau kayak Kita bongkar Kita bongkar Kita bongkar Kita bongkar Kita lagi mau bongkar Kita bongkar gitu sabar Kita bongkar Kita bongkar Kita bongkar Kita gitu sabar bongkar Kita bongkar <Picture diversion obviamente> Oke, okay, lanjut lagi Karena sebelah ada masuk dia nanti takutnya Kalau seprek tuh nyinggol ketangga gak enak Nanti ruwet Nanti nangis yang sejujurnya Nanti nangis yang sejujurnya Ayo, runjuk lagi tanda-tanda ini yuh loh oh, langsung mas untungnya nggak seprak mas udah kalau seprak ini tadi tetangga itu mati gulung-gulung ya <tis> sabet mas, sabet sabet toh. Nah. Nek kena kena. Oh, kandani gak lek. Krek-ekrek. Napa iki? Ya kekek. Batak batakane Mas, senare Mas, batak senare Mas. Kendoni. Oh, KL sing dine pas nyangkut. Nyangkut gagang iki atasono. Ya harus atas uh. <laughs> ya, dipawangi geh ya, bangat terus uh. tariku. Uh. karena sak bumbu sak bisa dapet Udah masuk pueden k ini mas Dian sapu-sapu akhirnya strek keren �elenya Lha kuwi sungwek Mas. Yo. Ya. Mantap. Mantap jiwa. Mari nah, lagi yang berikutnya Nah, mending nah.. kono no. Eh. <tuk tangan> oke, wuhh nah. gede nah gede banget ini nah akhirnya aku lagi kocolan ini gitu. Buka bersama makan nah. nah, nah, nah, ini enak Kayak naik, enak enak oke setulurku nah akhirnya dulu dan ini waktunya-waktunya sore mau menyiapkan makanan untuk buka puasa ya dan kalau kita mancing terus nanti dapat lagi, dapat terus ya kan kita ambil secukupnya saja, ya alhamdulillah udah dapat banyak ini mas, ini tadi yang yang banyak dapatnya mas Dian, saya cuma dapat 3 ini iya udah mas Dian, Dibengang mas Dian, nih, ya. kuku tapi <laughs> ini, ini lumayan mas ya, alhamdulillah Pertama kali saya mancing gabus, dapat segini banyak ya? Ini sungguh banget. Ini oke, kita lanjut di rumah, oke, makan makan ngopi, ya, atau lanjut.